Halo teman-teman, masih bingung mau sekolah di mana? Memilih sekolah yang tepat sangat menentukan masa depan loh. Yuk gabung di IMC, dijamin gak nyesel. Gak percaya? Nah, ini dia lima hal yang diperoleh jika sekolah di IMC. 1. berkepribadian cerdas. Teman-teman, di -teman, IMC menerapkan sistem pembelajaran MI atau Multiple Intelligences. Proses belajar mengajar menggunakan metode LSR atau Learning Style Research. Pembelajarannya juga dilakukan secara outdoor dan indoor lho. Juga dilengkapi dengan kegiatan life skill. Di MC, fasilitasnya lengkap seperti lab komputer, sains, tempat bermain, dan ruang kelas yang luas. Sehingga dapat menunjang kegiatan teman-teman saat belajar di sekolah. Dua, berkarakter islami Nah, bagi teman-teman yang mau menjadi Hafiz Hafizo Di IMC memiliki kegiatan tahfiz loh Pembiasaan-pembiasaan islami Seperti berwudu sholat tuha, sholat berjamaah Dan juga kegiatan ICB atau Islamic Character Building Selain itu ada juga kegiatan-kegiatan islami lainnya di IMC loh. Yang ketiga, sayang teman Di IMC, selain memiliki kepribadian yang cerdas dan berkarakter islami teman-teman juga akan menjadi pribadi yang sayang teman karena di IMC juga ada kegiatan IMC peduli IMC tersenyum dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain Sosok yang menyenangkan Di IMC, teman-teman juga akan menjadi pribadi yang menyenangkan Karena lingkungannya yang nyaman, gurunya yang ramah Akan membuat teman-teman senang bersosialisasi dan menghabiskan waktu di sekolah yang Kelima, memiliki jiwa kepemimpinan Seperti tagline-nya, yaitu The School of Leader. MC berkomitmen untuk membentuk anak-anak agar memiliki jiwa pemimpin Anak-anak dibiasakan bertanggung jawab Mandiri, disiplin, jujur dan amanah Karena sejatinya setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri maupun orang lain Nah parents itu dia 5 hal yang akan diperoleh anak jika sekolah di IMC Jadi gak bingung lagi kan mau pilih sekolah yang mana Ayo gabung di IMC Jangan sampai ketinggalan ya Sampai jumpa